Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah aku ku membasuh lelah kau bahagia aku di sini walau letih coba lagi jangan berhenti aku berharap meskipun Suốt Kau bahagia Haa Haa ha. Haa Haa Izinkan Ku lukis senja Mungkin nama Mendengar, kamu bercerita, menangis tertawa. How